Oke okay, guys, sekarang kita mau pasangin dulu. nih hand grip, gue mau gue pasang yang warna merah di sini. Terus, ini yang biru sama oranye, nanti gue pasang di situ tuh, di WR. Jadi yang biru gue pasang di WR, yang oranye gue pasang di sini nih, 150. Kan yang 150 nih warna oranye kan, tuh. Nah, kan warna biru oranye, kita pasangin. Tapi nanti aja nunggu beres, karena ini yang WR. Lagi gua setting arm KTM nih, lagi kebongkar. Armnya lagi tukang bubut, lagi bikin apa bos-bosan sama ini track nanti. Jadi nanti tungguin aja. Sekarang kita pasangin dulu yang motor ini. Kita pasangin hand grip, terus CDI sama coil, coil racing dari Nibi Racing Indonesia. Dikasih topi juga dong. Thank you, Nibi Racing. Jadi ini CDI-nya ada settingan limiternya nanti Nah ini nanti ada settingan limiter di sini. Karena di motor nggak ada limiternya di CDI-nya Limiternya dari mesin kayaknya kalau nggak salah Jadi gue pasangin di CDI biar ada limiternya Biar enak aja didengarkan Hah. nih. Terus nanti gue pasangin koil koil racingnya juga Biar pengapiannya lebih gede, lebih bagus Ini udah beres gue tinggiin nih Nih tapi terlalu tinggi sekarang anjir. Nanti mau diempukin lagi soknya. Tapi ganteng sih kalau tinggi ini cuma rada kurang gimana gitu. Cuma jeleknya kalau ditinggiin tuh rantai jadi berisik. Noh. Rantai jadi berisik terus nanti bantalan rantai juga jadi cepat habis. Karena ditinggiin kan. Cuma nanti ini gua rada empukin lagi soknya karena ini gua setting paling keras tadinya. Soknya nanti habis itu gue setting cincinnya biar lebih empuk. Jadi pas turun, dia turunnya agak jauh. Oke, okay, udah lanjut nanti kalau udah pasang lagi. Oke, okay, nah jadi ini dia koilnya Untuk koilnya udah dibuka nih. Nih udah lengkap sama kabelnya. Ini universal buat semua motor. Cuma paling bedanya buat motor karbu atau injeksi nanti. Jadi nanti kalau misalnya kalian beli, kalian request... Minta buat motor karbu atau enggak, minta buat motor injeksi, tergantung motor kalian. Jangan motor injeksi, kalian minta koilnya yang karbu, gitu. Kalau injeksi, minta yang injeksi, karbu yang minta-minta yang karbu. Ini koilnya cuma ini belum include kepala busi. Jadi kepala businya paling nanti pakai ori aja, untuk kepala businya. Ini kabelnya panjang, lumayan panjang. Enggak tahu berapa sentik panjang kabelnya ini. Oke, kita pasang koilnya dulu, pasang CDI, terus pasang hand grip. Nah, jadi ini kabelnya lumayan panjang, ya. Mungkin karena universal buat semua motor, jadi sengaja kabelnya dipanjangin. Tapi ini nanti dilipat-lipat kabelnya. Jadi kepala businya pakai yang ori, ori bawaan motor. Ayes, ah ini udah kepasang. Sekarang kita coba apinya. Coba, ntar yang bagian gelapnya mana? yang di mana lagi ya? Jadi dia gitu. Coba. Nggak nah, kelihatan anjir? Ini coba. Ini. Oh dia. Coba. Nah jadi hp kayak gitu apinya biru Gede juga apinya Sekarang kita pasang businya Terus habis itu kita tes nyala Nah untuk ini untuk CDH udah pasang Cuma ini cara pakainya ini gue gak tau anjir Ini nih saklar saklarnya ada banyak Coba nanti coba satu-satu Nyala Coba Dip teh buat apa sih dipnya? Dipnya Dari Coba. Nah, ini, ini nggak ada limit. Bentar. Kalau semuanya dipnya ke bawah berarti tanpa limit. Coba. Berartinya naikin satu atau dua? coba naikin satu, coba, coba naikin yang sebelah, coba, sudah dua naik, ya yang satu duanya no. coba yang satu duanya di bawah on coba naikin yang duanya coba oh lebih lebih rapetnya Gitu. coba nah, jadi untuk yang deep ini buat limiter kalau yang on satu dua ini nggak tahu apa pokoknya ini kan ada dua ada empat lah dua deep sama 2 on kalau yang dibuat meter kalau diterunin tanpa limiter, kalau dinaikin jadi ada limiter. Cuma yang on ini nggak tahu apa. Dan nanti kita dimarahin tetangga anjing. <tuk> si berisik si anjing. Ah, iya, ah ya, Arul Ah bukan saya. Ini mekaniknya yang nyuruh. Sekarang kita pasang hand grip. Hand gripnya pasang. Sebenarnya harus cari dulu. Nah oke okay, guys, jadi udah kepasang semua ini. Koil udah kepasang, CD udah kepasang. Jadinya gue kasihin limit. Kalau biasanya orang-orang di langin limitnya, dinaikin gue dikasih limit. Ah, Buntanya. Oh iya. sama di limitnya gua dikasih limit oke okay. jadi udah pasang koilnya sama pasang CDI nya ini dia ini gripnya juga udah kepasang tuh udah kepasang kan warna merah gua pakainya cuma ini kotor kena oli ini kiri untuk yang biru sama oranye nanti kita pasang di motor yang satunya Oke, okay, jadi buat kalian yang mau order produk Nibi Racingnya, ada juga produk karburator, karburator buat motor, karburator dari Nibi Racing Indonesia, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya nya, Nibi Racing Indonesia. Oke, okay, jadi cukup untuk video hari ini, <coughs> ini siap-siap mau buka puasa, udah jam 5, eh, udah jam 5 kayaknya, jadi nanti ditunggu video-video selanjutnya, see you next video.